SCP-3502 adalah sebuah fenomena anomali yang berlokasi di sebuah kota SCP-3502 akan menyebarkan efeknya ke beberapa palang Awas ada kanguru yang biasanya ditemukan di beberapa daerah Australia Ketika seseorang mengendarakan sebuah kendaraan melalui palang yang terkena efek SCP-3502 tanpa mengurangi kecepatan kendaraannya mereka akan kesehilangan sadar dalam kurun waktu 30 60 detik kemudian Setelah melalui palang tersebut Di saat kendaraan tersebut telah berhenti SCP-35021 akan mulai bermunculan Dan menarik pengendara tersebut keluar dari kendaraan itu scp 35201 merupakan sekumpulan dari gang guru Abu Abu Timur yang memiliki tingkat kecerdasannya sangat tinggi Dengan catatan Beberapa dari SCP-35021 akan memiliki kondisi sakit atau terluka Setelah pengendara tersebut dikeluarkan dari kendaraannya SCP-35021 akan menaiki kendaraan tersebut dan pergi dari sana itu juga jika mereka tidak bisa mengendarainya, SCP-35021 akan mulai menghancurkan bagian dalam dari mobil tersebut Catatan lengkap terhadap palang, awas ada kangguru yang diketahui harus dijaga setiap saat Jikalau ada seseorang yang mengaktifkan efek SCP-3502, orang tersebut akan diberikan obat amnestik Dan kejadian tersebut disamarkan sebagai kecelakaan biasa Para tanggal sebuah habitat untuk SCP-35021 pun ditemukan yang berlokasi sekitar 20 km dari palang yang terkena efek SCP-3502 telah diketahui bahwa tempat tinggal mereka terbuat dari beberapa rongsokan kendaraan yang dibentuk secara teratur beberapa dari SCP-35021 telah menggunakan rongsokan sebagai tempat duduk dari hujan dan bahkan anak SCP-35021 pun menggunakan tempat duduknya sebagai tempat tidur mereka